Selamat datang Permisa yang terhormat, kembali lagi pada channel ini yang akan memberikan sebuah konten tentang seputar situs judi online. Sebelum kita ke pembahasan saya berterima kasih kepada yang sudah like, share, dan subscribe. Markiton, mari kita tonton. Pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan tentang tutorial cara mendaftar situs judi kasino online terpercaya nomor satu di Indonesia yaitu Rimba Slot. Pada situs ini ada banyak sekali permainan yang bisa kalian mainkan seperti ada game slot, game live casino, game sports, game tembak ikan, game e-casino dan masih banyak yang lainnya. Selain itu ada juga promo yang sangat menggiurkan seperti bonus deposit pertama 100%, bonus new member 100%, bonus deposit 20%. Selain itu semua, saya akan memberikan tutorial cara daftar pada situs ini. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah masuk ke dalam situs rimba slot lalu pilih menu pendaftaran yang ada di samping menu masuk, setelah kalian masuk ke dalam kalian diharap untuk mengisi data yang lengkap. Seperti username isi sesuai keinginan kalian, lalu kalian bisa isi kolom password harap untuk dirahasiakan dan dijaga lalu kalian verifikasi password tersebut ya. Pada kolom pilih bank kalian bisa menggunakan bank dan e-wallet, saya memilih e-wallet dana untuk digunakan pada situs ini. Lalu setelah pilih e-wallet dana isi data-data e-wallet dana kamu seperti nama rekening harus sama dengan yang ada di e-wallet kamu. Pada kolom nomor rekening juga sama seperti itu. Selanjutnya email kamu bisa gunakan email yang sedang lagi aktif, atau email pribadi kamu ya. Isi juga nomor HP yang sedang aktif agar mudah untuk konfirmasi. Pada kolom referral, kamu bisa mengisinya ataupun tidak mengisinya. Lalu, isi kode captcha yang ada di samping kolom berwarna putih. Lalu, ketika semua sudah aman, tinggal klik tombol daftar. Selamat, kamu berhasil terdaftar menjadi member pada situs judi online Rimba Slot.